karena BNC kamu ini bagaimana untuk juga mulai kawan-kawan Malaysia dua kelakera, buah arah Nanti ada selebrasi kulintang dari taka menghibur kita semua. Baiknya bapak mama dia kisah, tetapi seluruh kita akan dihibur oleh anak kita. <guruh> Hari suka sih kita, nah kita, ya. Nah. Ya, kita berikan asal kabarnya. Ya! Yeah. <laughs> <laughs> oh. oh. oh, ya! Oke, okay. oke, okay, okay. ah. ini selamat? Oke, oh, selamat? Selamat sih, selamat sih. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, dari pendika tidak hanya dikirinkan saja tetapi juga oleh pemirsa ya untuk mengisi acara satu satu lagu sebentar eh Bapak bisa ya Bapak itu nanti silakan ya kami minta supaya bisa satu dua lagu menghibur kita semua juga oke Pak eh, Bapak sempat tadi sudah disampaikan dapatkah Pak serta pian dapatkan silakan ser Bapak, serva, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, satu lagu dulu. hai, hai, hai, hai, hai, Tá ah. selengka hari ini Oke. <laughs> Bukan. <laughs>